Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli 6 unit pesawat latih T-50I Golden Eagle asli Korea Selatan. Prabowo membeli pesawat T-50I dari perusahaan Korea Selatan yang bernama Korea Aerospace Industries atau KAI. Pesawat yang memiliki sederet teknologi canggih ini dapat melengkapi militer TNI Angkatan Udara. Pesawat ini memiliki kontrol fly-by-wire digital dan hand one throttle and stick, atau hotas pada bagian kokpit. Dengan kapasitas dua awak pesawat ini, memiliki sistem pembangkit, oksigen onboard, dan kursi pelontar, yang dibuat oleh perusahaan asal Usbridge Inggris. Selain itu, pesawat ini dilengkapi tujuh cantelan eksternal untuk membawa senjata. Untuk bagian peluncuran, ujung sayap dapat membawa rudal M9 Sidewinder. Pesawat T-50I ini mengandalkan tenaga dari mesin General Electric F404GE102 turbofan dengan daya dorong 1770 pounds. Dengan mesin afterburner 11000 pounds dengan tenaga mill power. Pesawat dengan panjang 43 kaki Lebar sayap 31 kaki, dan tinggi 16 kaki ini, memiliki kecepatan maksimal 1600 km per jam, dengan berat sekitar 14 ton. t 50 i Golden Eagle, dapat terbang dengan ketinggian 55.000 kaki, seperti pesawat tempur buatan Amerika Serikat, F-16.